mirsa Ayu Ting Ting mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya. Bilkis, selama 8 tahun terakhir, pedangdut asal Depok, Jawa Barat itu mengasuh sang putri sebagai single parent. Sebenarnya, cita-cita saya menjadi ibu rumah tangga yang bisa stay mengurus anak di rumah, ujar sang pedangdut. Sayang, keinginan itu harus disimpannya karena saat ini masih harus berkarir demi menghidupi anaknya. Di lain pihak, Bilkis justru terlihat tak berminat untuk memiliki ayah sambung. Bocah perempuan 8 tahun itu justru meminta Ayu Tingting -ting untuk tidak berpacaran terlebih dahulu. Dia bilang, sudah bunda enggak usah pacaran saja kan punya kerjaan sendiri kita berdua saja, tuturnya. kondisi itu membuat Ayu khawatir bahwa putrinya memang tak lagi ingin memiliki ayah sambung. seperti diketahui, pelantun Sambalado itu bercerai dari Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada April 2014. Perceraian itu terjadi tiga bulan setelah kelahiran Bilkis. Sejak itu, Bilkis yang berada di bawah pengasuhan sang pedangdut dan keluarganya tak pernah bertemu dengan Angie. Itulah kabar terbaru dari gudang selebritis. Admin pamit dulu, bye-bye.